Tidak, Grrrr. Uh -uh. Huh? <tuh> Inilah perjalanan menuju pencarian tembaga Bahan baku menjadi tembaga <tuh> lah pohon rotan. <laughs> <tuh> nah, <Cina, tuh> ini pau yep. wow. awesome. <laughs> kami hampir sampai di lokasi <laughs> Inilah adonan serpihan-serpihan mete semua ini. ini hmm? ya, batu gitu ini Ah <tose> Ini adalah akhir dari arah sebelah barat. Tadi berjalan dari arah sebelah timur. Salah satu Titik ketinggian Yang ke arah barat Yang paling tinggi Jalan turun ke bawah adalah di lereng bukit ini adalah kota Intan atau area persawahan dari kota Intan a lot more. untuk yang ke arah barat. Ya, berakhirnya di sini. Dan sisi sebelah baratnya ini hanya mengarir ke arah barat dan sisi sebelah timurnya ngalir ke sungai yang tadi yang awal kita masuk um, Kenapa kita menyisiri sungai? Karena sungai adalah tempat berkumpulnya segala macam bentuk mineral, sehingga ya, untuk melihat keberadaan mineral yang ada di... Samping kiri-kanan sungai ya kematis kan Di dalam sungai Namun sejak dari awal sampai ke pusatnya ini Ke titik tertingginya ini Sungai itu didominasi oleh batuan entah itu batuan batuan dasar atau batuan yang terkikis oleh eh, air sungai atau batuan yang berasal dari tempat lain tapi aliran sungai yang mau. Oil ya sepanjang jalan ini Jadi kalau kita lihat posturnya komposisinya kayaknya memang batuannya berasal dari situ iya untuk perjalanan kali ini ya saya jawabkan sekian Terima kasih